Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, guys, kembali lagi bersama saya Agung Jamirda21 Tentunya di channel kesayangan kalian semua Jadi di video kali ini Aku akan mengajak Teman-teman uh, semua Subscriber Untuk ikut merasakan Sensasi ataupun Traveling, berimajinasi uh, Saya akan menunjukkan jalan akses masuk ke desa saya yakni Desa Rantau Ya Tepatnya di Kecamatan Labu Kabupaten Orang Ponggori di Sumatera Selatan. Oke lanjut. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana susahnya sih bagaimana perjuangan orang-orang sekitar yang masuk ke Rantau Durian itu susahnya seperti apa? Jalannya seperti apa? Bisa teman-teman lihat video ini. Kebayangkan bagaimana susahnya? Sangat susah sekali teman-teman. Di sini kami penuh perjuangan. Lihatlah, lihat. Banyak anak-anak yang kuliah dari desa Rantau Durian ini menuju keluar dengan akses jalan yang seperti itu, penuh perjuangan banget kami di sini eh, sangat di itu ditinggalkan kapan jalan ini tiap pak kapan jalannya tiap kami susah kahnya susah sangat payah sekali dengan kondisi jalannya seperti ini pak tolonglah dilihat jangan hanya kota saja jangan hanya Uh, di kota-kota besar saja yang berhati-hati, nah, tolong ini dilihat jalannya ya, begitu sulit, begitu susahnya, penuh perjuangan. Kami bertahun-tahun, bahkan saya belum lahir, mungkin jalan yang sudah seperti itu. Kapan ya, sepaham? tolonglah.